kan gua mau kudeta kan kemarin ceritanya tuh <tuk> kudeta waktu gua bener. sering main tuh loh uh. si Vivi ini aneh. memang juga jadi api ya <tuk> 425 aja. apakah benar langsung dapat UR <tuk> eh dari code belum kalau sudah kemarin di tangan gua mah gua kasih itu kok. Gua, gua online lagi sebentar kan. Mari kita lihat guys. Apakah langsung dapat? apa tuh, Bang? Dapat UR uh, biasa. oh biasanya 4... empat ah uh, <laughs> ya. <laughs> Siapa tahu itu topi keberuntungan enggak katanya. Ada ini yang pasif skill. <laughs> waduh, passive skill. Passive skill, waduh. waduh. PP ini ya? <laughs> Apakah Mas Nah ini nih, kita buka terakhir. Oh lu belum dapat UR yang baru dek? Belum? Eh udah udah. Awal comeback Aantaka. tuh pas ini Aantaka. si Ulu Rich kalau enggak salah. Apakah? Please langsung ke animasi animasi Duar. video. Duar. Nah enam kali full, guys, ngeri, <laughs> enam kali. <laughs> untung gak ada bang ini. enam kali ngeri. Yokton. lagi, kita nyari sisa. masih war itu ya teori pakai ini. nih. Yostar please give me u airship. <laughs> Masih bor itu didengarkan itu didengarkan Starma Maha mendengar mm -mm. anjing Maha mendengar <laughs> Maha mendengar <laughs> eh yang Riza kemarin ini komplit ya bang ah, Alhamdulillah komplit walaupun susah nyari Rizanya hari terakhir kalau nggak salah di, di, dikasih keringanan Kerajaan yang, yang gacha sekali dah. wah gacha apa nih poli biasa ada dua jam oke okay, dapat SR lagi SSR Uh, downloading nih. Wah, wow. ternyata <laughs> bagus ya. Tengah malam ya. Bang ada main Princess Connect nanti ada ada. habis ya. ya Habisin <laughs> <laughs> aja lah. Oke, okay, dapat Hameng. Ini Hamengnya cakep juga. <laughs> Mh. Hmm? Ah, Anta ga shikikan satu lagi kan. Karakter yang itu kan enggak dapat ya emang gitu hukumnya. Hukum malam. <laughs> ID lu apa nih kayak anu Dri? Udah ada itu yang saya namanya Ada di friend saya namanya yang Pepper. Iya kah? oke, ya, kiriman... oh, oke, okay, okay, siap, Oh ya ya iya, oke, oke, siap, iya, oke, oke, siap, kali <laughs> Ada pokoknya tuh Namanya saya siap, siap, siap, siap, Ini oh, dicintai itu, kapal iya, iya, saya. USS siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, siap, wot dupe tadi? Heeh, uh, uh, dupe ngeri ya anjir <laughs> 10 berapa berarti itu total? 30 20. udah lengkap semua <laughs> oh datang tuh semasa itu kalau Hornet turu anjir. wah andai yang membawa anu ya <laughs> Hornet biap, tinggal biap, nyari ini kan? uh, menjadi player diam. silent reader mode <laughs> radio <laughs> mode radio <laughs>